Selamat! Anda menjadi pemenang Lazada M, Rp175 juta. Informasi lebih lanjut? Info klik www.info.lazada.ml Next Talks proudly presents Ya, pilar yang kedua yang bakalan kita bahas adalah keamanan digital atau digital safety. Yakni bagaimana tips aman dan nyaman berinteraksi di dunia maya. Tapi sebelum jauh ngobrolin tips dan triknya, Aku mau nanya dulu nih guys-guys semua yang ada di seberang sana pernah nggak sih dapat WA atau SMS atau email yang isinya kayak gini Selamat! Anda menjadi pemenang Lazada M, Rp175 juta, informasi lebih lanjut info klik www.infolazada.ml Atau berkah Ramadan nomor Anda mendapatkan 100 juta rupiah Info lebih lanjut silahkan klik tautan di bawah ini www.promoramadan27.blogspot.com Hati-hati kalau kita dapat SMS atau WA kayak gitu ketika kita klik bisa jadi itu phishing Apa itu phishing? Phishing itu berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya memancing Itu adalah salah satu cybercrime atau kejahatan di dunia maya yang harus kita hindari di mana phishing itu adalah pencurian data pribadi yang merugikan pengguna Nah di salah satu chapter kita di Cianjur sendiri pernah ada korbannya yang pernah diinfokan atau diberitakan di media masa setempat di Radar Cianjur Jadi dulu Radar Cianjur pernah ngeberitain kalau ada dua korban phishing Jadi data-data pribadi korbannya itu dicuri lalu diajukan untuk pinjaman online Lalu beberapa saat kemudian si korbannya ditelepon untuk dimintain tagihan tertentu Padahal dia secara pribadi nggak pernah uh, daftar atau pinjam uang di uh, pinjol tersebut Nah hati-hati jadi jangan asal klik Ketika kita klik, bisa jadi informasi pribadi yang ada di perangkat kita, misalkan ya, nama kita, alamat kita, nomor-nomor kontak yang ada di kontak kita, termasuk foto yang ada di galeri kita, disedot tuh, dicuri data pribadinya oleh uh, penjahatnya, gitu ya. Next, talks. nah, lalu pertanyaan selanjutnya: uh, apa yang harus kita lakukan ketika kita uh, dapat SMS atau WA seperti itu? Yang pertama, kalau nggak penting-penting, amat mendingan uh, apa ya? Abaikan aja, atau blog juga boleh, karena kan SMS atau WA yang mengganggu gitu ya. Yang kedua adalah jangan panik, tentu saja ya. Setelah jangan panik gitu ya, jadi jangan panik dan jangan asal klik. Lalu yang selanjutnya adalah cermati alamat situs gitu ya. Tadi kan ya, ada kata-kata selamat anda mendapatkan 175 juta informasi lebih lanjut silahkan klik tautan di bawah ini gitu ya misalkan www.lazada.blogspot.com nah cermati alamat situs pilihlah hanya situs yang terpercaya nah biasanya .blogspot.com atau wordpress.com itu abaikan saja karena itu hostingan gratis yang bisa diakses oleh siapa aja karena biasanya perusahaan-perusahaan profesional biasanya situs di internetnya website belakangnya .com atau .commercial atau .co.id artinya perusahaan Komersil yang ada di Indonesia, atau misalkan beberapa waktu lalu, juga sempat heboh soal bantuan kuota belajar pas zaman COVID, gitu ya. Uh, informasi lebih lanjut gitu ya silakan klik tautan di bawah ini. Kalau misalkan dia dari lembaga pendidikan biasanya .ac.id itu terpercaya .academia.id lalu biasanya uh, institusi pemerintahan biasanya belakangnya .gov gitu ya .gov.gov.id selanjutnya jika teman-teman dapat sms nih ya pakai nomor personal misalkan 0856 nah itu abaikan saja karena biasanya perusahaan-perusahaan uh, yang yang resmi gitu ya kalau misalkan mau ngirimin SMS blast mereka langsung aja pakai nama mereka sendiri misalkan BCA Finance gitu BRI point nggak pakai nomor personal kayak 0819 seperti itu Next talks. Lalu gitu ya Bagaimana upaya pencegahan yang bisa kita lakukan gitu ya Biar nggak jadi korban Yang pertama adalah update diri tentang cybercrime gitu ya Jadi kita tentu saja ya harus memperkaya diri kita dengan informasi Tentang kej kejahatan di dunia cyber Bukan cuma phishing tapi kejahatan di dunia cyber lainnya Yang kedua tentu saja Jangan asal klik Kalau kita dapat info tersebut gitu ya SMS apa Informasi tersebut lewat email Nah ada nih teknik namanya hover. Hover tuh artinya kalau misalkan kita dapat email, terus disuruh klik, nah kita bisa arahkan mouse kita gitu ya ke tombol klik yang warna hijau tersebut, tapi jangan dulu diklik. Nah, biasanya disudutkan uh, kiri bawah di layar laptop kita biasanya suka ada alamat situs yang dituju Nah kalau terpercaya boleh masuk tapi kalau enggak mendingan jangan bisa jadi itu phishing karena si phishing ini alamat situsnya sering menyerupai alamat asli misalkan ya kalau Google kita kan tahu Google tuh O nya 2 www.google.com misalkan nah phishing ini bisa jadi menyerupai alamat situs misalkan O nya jadi satu atau O nya jadi tiga atau diganti jadi i jadi gigal misalkan seperti itu Nah kalau kita nggak terlalu cermat bisa jadi kita jadi korban phishing lalu yang Selanjutnya adalah gunakan antivirus nah, dan update aplikasi versi terbaru. Jadi kalau misalkan kita pakai apa ya, pakai video misalkan YouTube. Nah kalau YouTube-nya minta diupdate, update aja. Instagram, Instagram kita minta diupdate, update aja. Karena biasanya ketika misalkan kita update gitu ya dengan versi terbaru, sistem keamanan di media sosial tersebut juga ikut terupdate biasanya. Next talks. Yang selanjutnya adalah gunakan password yang sulit mohon maaf ya, mohon izin, tanpa mengurangi rasa hormat, perlakukanlah our password like our underwear waduh, jadi per, uh, perlakukanlah password kita, layaknya kita pakai pakaian dalam artinya apa, pakaian dalam kita kan gak pernah di diperlihatkan kerana publik, jadi apa ya informasi pribadi kita Nah begitu pun dengan password Nggak boleh nih Yang lagi bucin-bucin Tukeran akun Instagram Tukeran apa passwordnya itu Nggak boleh gitu Karena bisa disalahgunakan Jadi jadi ranah pribadi kita aja Nggak boleh disebarin ke publik Dan diganti secara berkala pakaian yang dalam kan kayak gitu Misalkan 2 bulan sekali Atau 3 bulan sekali Dan uh, gunakan password yang kuat Minimal 8 uh, karakter gitu ya uh, Gabungan dari huruf besar Huruf kecil dan angka Next talks. Dan selanjutnya adalah pastikan keamanan website Jadi sebelum klik Nah biasanya kan kalau di link itu suka ada simbol gembok kebuka gitu ya Ada simbol gembok ketutup Nah Kalaupun memungkinkan pilihlah hanya dengan simbol gembok tertutup Karena apa? Simbol gembok tertutup itu adalah, artinya mengartikan bahwa website tersebut sudah aman gitu ya dan terpercaya Terus kalau di link juga suka ada ya, HTTP ada HTTPS gitu ya Kalaupun memungkinkan pilihlah yang HTTPS karena S-nya sendiri adalah secure Artinya link-link atau website yang eh, alamatnya HTTPS itu artinya sudah aman dan terpercaya Dan selanjutnya adalah waspada jika diminta data pribadi Kebetulan teman-teman dan guys-guys semuanya yang ada di seberang sana Saya tuh adalah ibu dari tiga orang anak Nah biasanya setiap hamil saya tuh suka Ini cerita dikit ya Suka ini, suka uh, uh, suka nginstall aplikasi hamil Informasi kehamilan gitu Saya pergi ceritanya ke Google Store gitu ya uh, Pengen nginstal aplikasi kehamilan Untuk update perkembangan janin saya Tapi ketika saya install Tiba-tiba si aplikasi kehamilan tersebut minta izin ke saya Katanya gini Bolehkah perangkat ini mengakses kontak Anda? Loh kok? Apa hubungannya gitu ya? Saya pikir apa hubungannya sih aplikasi kehamilan dengan uh, dia mengakses kontak saya Terus bolehkah aplikasi ini mengelola kamera Anda, mengelola galeri Anda Nah kalau kita izinkan, yes yes yes tanpa dibaca dulu Nah bisa jadi dia akan dengan bebas mengobrak-abrik gitu ya Data-data penting yang ada di perangkat kita Termasuk foto-foto pribadi yang ada di galeri kita Nah makanya teman-teman cermati gitu ya Ketika kita install gitu ya Ketika dimintai data pribadi itu jangan mau Karena data pribadi seharusnya adalah kekayaan pribadi kita nggak boleh diakses oleh orang lain. Begitu teman-teman. Nah, yang terakhir, pertanyaan terakhir, kalaupun kita misalkan jadi korban phishing, gimana dong? Nah, pas waktu zaman saya kuliah dulu juga profesor saya pernah uh, ini ya ngirimin pesan gitu ya di grup WhatsApp gitu ya. Mohon maaf teman-teman jika ada yang mengatasnamakan saya gitu ya. Meminta de uang dengan jumlah tertentu Harap abaikan karena itu penipuan Nah sebetulnya fishing ini bukan cuma merugikan secara material Tapi juga secara moral Nah masih pembimbing saya itu kan supervisor saya itu e Profesor tersebut jadi tercoreng gitu ya Kalau ada yang tertipu gitu Nah kalau teman-teman jadi korban Yuk kita sama-sama jadi Pemutus mata rantai si phishing tersebut Dengan cara apa? Lapor Lapornya di hotline 15655 Atau kumpulin Semua buktinya dan laporkan ke Aduankontel at .com .info .id. Karena apa? Karena uh, udah ada Regulasinya di undang-undang informasi Dan transaksi elektronik atau UITE Yang gak main-main Ancamannya hukumannya uh, Hukuman kurungan penjara sampai dengan enam tahun Dan denda sampai dengan 1 miliar Semoga bermanfaat Next tool. Sip kita masih ada di pilar kedua yakni keamanan digital Selain tadi tips dan trik cara menghindari phishing ini ada Tips gitu yang kedua namanya 2FA atau two factor authentication. Two factor authentication itu apa sih? Two factor authentication ini adalah sebuah settingan di media sosial kita di Google ada, di Facebook ada, di WhatsApp ada yang bisa memfasilitasi kita hanyalah pemilik akun yang bisa mengakses akunnya tersebut. Contoh, misalkan ya, aku sering pakai Instagram di tab ini ya gitu ya di tab gitu ya tiba-tiba suatu hari ada perangkat asing nih yang coba ngakses akun Instagram milik saya misalkan tiba-tiba ada laptop Asus misalkan ya yang coba ngakses Instagram milik saya gitu nah si sistem 2F atau 2Factor authentication ini atau autentifikasi dua arah ini bakalan ngasih tahu ke kita ngasih notifikasi lewat email biasanya ya Hai Asri, ada perangkat baru yang mencoba mengakses akun Anda misalkan yakni Asus dengan merek bla bla bla bla gitu ya apakah itu anda jika itu anda akan diberi akses kalau tidak ya udah diabaikan segitu kerennya teman-teman segitu kerennya ngejagain akun kita dan caranya gampang banget tadi udah disebutin di Google ada di Facebook ada dan di WhatsApp ada tapi karena kayaknya mungkin kebanyakan di antara kita lebih seringnya menggunakan pakai WhatsApp ya nah di video kali ini kita bakalan ngebahas bagaimana cara aktivasi 2 FA atau two factor authentication ini lewat aplikasi WhatsApp yang pertama tentu saja kita masuk ke setelan atau bahasa inggrisnya setting Kemudian tap titik tiga di pojok kanan atas Kemudian pilih akun Itu cara yang pertama Terus yang kedua pada daftar menu Kemudian Pilih verifikasi dua langkah atau two-factor authentication Kemudian langkah selanjutnya adalah Pada menu verifikasi dua langkah Tap aktifkan yang tombol hijau tersebut Setelah kita klik kita akan diminta memasukkan pin Dan konfirmasi pin dua kali Biasanya pin ini bentuknya angka jumlahnya 6 digit gitu Nah selain itu Uh, selanjutnya adalah tambahkan alamat email untuk menerima tautan yang dapat menonaktifkan verifikasi dua langkah seandainya lupa pin Nah biasanya harusnya kita uh, nempelin email uh, aktif kita ya Seandainya kita lupa gitu ya passwordnya gitu ya Kita bisa konfirmasi lewat email Selesai verifikasi dua langkah Anda sudah aktif Next talks. Semoga bermanfaat